Ah, menu makan siang sebelum jumatan, guys. Satu rojak, satu seblak. Sehalah, guys. Okelah, tungkat Siti. Ya, berangkat jumatan, guys. Nah, ya, menu masjid di Dwi Korang Eh. sampai